New Honda Accord 2022, simak fitur mobil dan interior terbaru. Selain tampilan dan performa mesin, sedan baru Honda Accord ini menawarkan beberapa peningkatan pada fitur mobil dan interior kabin.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 Diluncurkan selasa lalu, tanggal 25 Januari tahun 2022, New Honda Accord dapat dibeli seharga 759 juta rupiah OTR Jakarta tahun 2022. Director of Business Innovation and Sales and Marketing PT Honda Prospect Motors. Yusak Billy menjelaskan, New Honda Accord facelift juga menggunakan berbagai fitur lampu LED di bagian luar, Antara lain full LED headlight, LED daytime running light, rear combination lamp, dan LED, ada juga bar, lampu rem LED yang dipasang tinggi dan lampu sein LED. Untuk interior kabin depan, instrumen klaster utama terdiri dari layar tin film transistor TFT 7 inci dan layar audio 8 inci. TFT menampilkan berbagai informasi penting saat mengemudi. Lalu ada konsol charger nirkabel, yang dilengkapi dengan port USB di konsol depan. Honda Accord sedan juga dilengkapi dengan berbagai mobil canggih untuk meningkatkan kenyamanan berkendara fitur-fitur praktis ini termasuk smart entry start engine jarak jauh pengapian sekali sentuh kunci otomatis drive away rem parkir elektrik kaca spion samping yang dapat dilipat otomatis dan wiper pendeteksi hujan dan banyak lagi Pembaruan New Honda Accord 2022 juga mencakup kursi pengemudi yang dilengkapi dengan driver elektrik 8 arah yang dapat disesuaikan dengan dukungan lumbar dan kursi memori dengan akses masuk keluar yang mudah. Honda Accord baru mempertahankan standar keselamatan tertinggi Honda dengan teknologi Honda Sensing TM. Teknologi ini membantu pengemudi menghindari dan meminimalkan kecelakaan saat mengemudi. Honda Sensing TM pada sedan New Honda Accord 2022 facelift meliputi fungsi Collision Mitigation Brake System CMBS -TM, yang terintegrasi dengan Forward Collision Warning (FCW). Road Departure Mitigation System, RDM, yang terintegrasi dengan Lane Departure Warning, LDW. Lane Keeping Assist System, LKAS, Adaptive Cruise Control, ACC, yang terintegrasi dengan Low Speed Follow, LSF, dan Auto High Beam.